Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di Talks by Kelas Data Ikra. Saya Ari Kuncoro, Head of Analytics Center of Excellence Ikra. Malam ini saya akan menjadi host Talks on ke dua puluh tujuh Ikra dan Telkom. Ada pun judul dari Tokson kali ini adalah Industrialized Advanced Analytics in Telco Industry by Optimizing Data Science Oke. Sebelum kita mulai Tokson pada malam ini, saya akan infokan sekilas tentang ikram Oke, mas Pak Hosnya boleh dipersiapkan selain itu sudah ya Baik um, IKRA adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi dan talent development di area data, business innovation sebagai solusi enterprise, dan individu profesional. Di antara sekian banyaknya program IKRA, salah satunya ialah kelas data. Kelas data adalah program dari IKRA yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami, hashtag analytics for everyone.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 dan pengembangan critical thinking dan problem solving. Berbasis data melalui pengerjaan proyek bersama mentor dan komunitas. Solver Society berupaya mempertemukan subject matter expert dan data entusias bersama mengerjakan proyek social issues di Indonesia. Untuk tema bulan Februari atau bulan depan 2021 adalah pariwisata atau tourism Beberapa benefit Solver Society adalah akses tokson dan hands-on, e-learning, dan materi pembelajaran lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.ikra.com solver-society atau hubungi email di Society at ikra.com Sementara itu, kami untuk saat ini, tokson di bulan Januari ini, kami bekerja sama dengan Telkomsel. Ya. Telkomsel adalah operator telekomunikasi seluler digital terdepan di Indonesia yang saat ini melayani lebih dari 170 juta pelanggan hingga yang berada di daerah pelosok. Telkomsel selalu mengimplementasikan teknologi berbasis broadband terkini termasuk menjadi yang pertama melakukan uji coba 5G di Indonesia. Di bisnis digital, layanan dan produk Telkomsel meliputi mobile gaming, Digital Entertainment, Digital Advertising, Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, Enterprise Solutions, dan Internet of Things. Silahkan kunjungi dan follow Instagram @telkomsel dan Telkomsel untuk mengetahui lebih lanjut tentang Telkomsel. Tadi saya sudah sebutkan ya sekilas bahwa spesial di Januari 2021, Telas Data by Ikra berkolaborasi dengan Telkomsel dalam menyelenggarakan talkson bertemakan analytics in telco industry. Oke, okay. talkson malam ini berjudul Industrialized Advanced Analytics in Telco Industry by Optimizing Data Science. Di mana kita akan mengeksplor bagaimana industri telekomunikasi memanfaatkan data science untuk kegiatan advanced analytics bersama Pak Umar Fudin ya. Pak Umar sendiri sudah berpengalaman di Telkomsel sejak tahun 2005 atau sudah lebih dari 16 tahun di dunia data dan analytics ya. Pak Umar saat ini menjabat sebagai General Manager Business Data Engineering atau Marketing Data Science Lead di Telkomsel. Ya. Banyak sekali pengalamannya Pak Umar di sini dan mari kita sambut Pak Umar. Halo Pak Umar, thank you udah bergabung bersama Ikra di Tokson malam ini. Gimana kabarnya? Langsung, Pak Umar, Alhamdulillah baik Mas Ari. Gimana kabarnya, Mas Ari dan teman-teman semua? Nah, kabar sehat ya, dan bugar, Pak? Mudah-mudahan Alhamdulillah. Malam Alhamdulillah ya. Oke, okay. thank you for coming, Pak Umar. I hope you will enjoy our Tokson. Ya, oke, okay. sebelum kita mulai Tokson malam ini. Saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi Talks On. Oke, saya baca satu persatu biar semuanya juga paham ya. Yang pertama, saat sesi Talks On berjalan, peserta akan dan harus dalam mode mute dan videonya off aja. Nanti kalau videonya on, pas foto bersama di akhir. Oke, kemudian yang kedua, dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai terdaftar di Goers. Yang ketiga, e sertifikat hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi Tokson di akhir acara. Yang keempat, silakan update kegiatan Tokson malam ini dengan tag dan mention ke Instagram at ikra ID. At data underscore ikra dan at live at sertakan caption kesan kamu mengikuti kegiatan Tokson malam ini. Kelima, seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama Tokson berlangsung ke akun Ikra Indonesia. ya, Bukan ke everyone, tapi ke akun Ikra Indonesia melalui Zoom chat secara private, namun akan dijawab nanti pada saat sesi Q&A dimulai. Tapi kalau terlalu banyak pertanyaan, nanti akan kita pilih. ya. Yang keenam, moderator saya akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai dengan topik yang dipaparkan. Ketujuh, pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A. Dan yang terakhir, moderator berhak menolak pertanyaan ya apabila pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Oke, okay. please stay tune hingga sesi talk malam ini selesai, karena di akhir sesi akan dibagikan link pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk Memperoleh sertifikat E-certificate ya Jadi tidak di print Dikirim ke email masing-masing Selain itu teman-teman bisa update ya Kegiatan Tokson malam ini ke insta story kamu Kalian Dengan memberikan caption tentang Tokson kami Tag at ikra underscore id At kelas data underscore ikra Dan at live at telkomsel. Oke okay, well now Pak Umar The rest is yours Monggo Pak Umar Oke, okay, thank you Mas Ari. Selamat malam, teman-teman Sobat Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yeah. Oke, okay, uh, malam ini uh, sesuai dengan agenda, saya akan sharing terkait dengan industrialized advanced analytic intelco industry. Pada slide pertama, saya akan menampilkan dua kata kunci. Science and Art. Mungkin Sobat Tata akan bertanya, kenapa dimulai dengan Science and Art? Karena ketika kita bicara Advanced analytic, ketika kita bicara Data Science Team, maka di sana ada dua faktor penting. Yang pertama adalah Science. Science berarti teman-teman sobat data harus menguasai yang namanya statistik Approach, Database Management, and then uh, Analytic Approach using statistik Methodology. Tapi tidak hanya itu. Seorang data science, seorang data scientist, atau data science team, mereka juga dituntut untuk mengetahui yang namanya Business Understanding. Atau yang kita sebut sebagai Business knowledge, kalau dia di marketing, maka dia harus mengetahui konsep-konsep marketing. Kalau dia di sales, dia juga harus mengetahui konsep-konsep yang ada di sales. Maka dua faktor ini harus saling beriringan. Ketika hanya menguasai tentang statistik, ketika hanya menguasai database management, tanpa disokong oleh business understanding, maka seorang data scientist akan timpang. Ibarat mereka berjalan hanya berjalan dengan satu kaki. Sehingga ketika untuk berlari mengejar satu uh, tujuan bisnis, atau menyelesaikan satu permasalahan bisnis, maka akan sangat susah bagi seorang data scientist untuk melakukan itu. Nah, Ketika kita bicara data science, maka ada tiga level of data analytics. Yang pertama adalah descriptive analytics. Apa sih descriptive analytics itu? Jadi, ada dua kata kunci di descriptive analytics. Satu, seorang data science akan melakukan yang namanya data mining and data discovery. Yang kemudian setelah mereka meramu semua data itu, diinterpretasikan menjadi sebuah actionable insight. Itu adalah descriptive analytics. Layer selanjutnya yang lebih advance yaitu predictive analytics. Jadi seorang data science teams, ia harus menggunakan statistical modeling untuk memprediksi suatu kondisi, suatu target bisnis berdasarkan history data. Histori data ini apa? Bisa dengan menggunakan fitur atau variabel sebagai prediktor. Nah, variabel atau fitur sebagai prediktor yang akan dimasukkan oleh data science ini diperlukan business understanding. Tidak semua data yang ada di sebuah perusahaan bisa langsung serta-merta dimasukkan ke dalam modeling. Kita harus memilah dan memilih mana yang relevan sesuai dengan bisnis problem yang dihadapi oleh satu data science team. Nah, level ketiga yang lebih advance yaitu prescriptive analytics. Jadi, setelah seorang data scientist atau data science team itu membuat sebuah predictive modeling. Nah, langkah selanjutnya bagaimana leverage atau memaksimalkan manfaat dari predictive model yang telah mereka bangun. Mereka harus melakukan yang namanya automated personalized over berdasarkan model yang telah dibangun. Karena no point kita bikin model yang bagus. Seorang data science membuat satu model dengan akurasi yang 95%, let's say, tapi tidak bisa Dilakukan satu action, satu treatment untuk menyelesaikan satu permasalahan bisnis, maka modeling itu tidak ada gunanya. Maka, oleh sebab itulah, level tertinggi dari sebuah analitik, bagaimana analitik itu bisa memberikan benefit, bisa menyelesaikan satu permasalahan bisnis dari perusahaan. Oke, okay. seperti... Judul yang akan kita sampaikan pada malam ini, kita akan membahas yang namanya Advanced Analytic Transformation. Kira-kira apa sih Advanced Analytic Transformation? Ada dua kata kunci, Advanced Analytic dan Transformation kita satu perusahaan memutuskan untuk melakukan yang namanya Advanced Analytic Transformation, maka jalan menuju ke sana tidaklah mulus. Akan banyak tantangan, akan banyak lika-liku yang dihadapi. Nah, ini adalah sedikit uh, tantangan, challenge yang akan dihadapi ketika kita melakukan yang namanya Advanced Analytic Transformation. Yang pertama, tentunya advanced analytic transformation itu akan memberi akan membutuhkan yaitu yang namanya significant investment dan tentunya akan berimpact terhadap organisasi yang ada di sana, di sana juga kemudian yang namanya advanced analytic transformation juga diperlukan kelihatan dari beberapa stakeholder dari semua unit karena kalau kita bicara data science yang mengendorse misalkan hanya marketing, hanya sales, hanya IT, hanya unit tertentu, maka advance analytic transformation yang ada di perusahaan tersebut tidak bisa akan berjalan secara maksimal. Perlu involvement dari semua pihak, dari semua stakeholder. Nah, tantangan ketiga, tentunya yang menarik karena yang namanya advance analytic pasti membutuhkan resource pasti membutuhkan uh, people capabilities. Nah, di sanalah perlu yang namanya create completely new jobs and competencies. Jadi, baru terkait dengan data nah, kompetensi apa saja yang diperlukan di sana. Karena jobs ini pastinya akan berbeda dengan tradisional jobs yang mungkin sobat-sobat data akan hadapi di satu perusahaan tertentu. Yang keempat, tantangan keempat, pastinya akan membutuhkan capability yang bisa mengadopsi atau beradaptasi dengan kebutuhan atau makin majunya teknologi terutama di dalam komputer science Karena saya, rasa, saya pikir, yang namanya data sains secara metodologi akan berkembang terus. Tapi diperlukan yang namanya teknologi, investment eh, teknologi yang cukup tinggi untuk menunjang aktivitas data science. Dan yang terakhir, yang perlu sobat data perhatikan, yaitu diperlukan yang namanya radical change of mindset di semua aspek. Karena apa? Data science itu tidak seperti rocket science. Artinya, tidak semua permasalahan bisnis, tidak semua tantangan yang ada di perusahaan bisa diselesaikan dengan data science. Ada yang memang bisa diselesaikan, ada yang memang cukup dengan traditional approach. Tidak semuanya harus dengan data science, jadi perlu radical change of mindset dari, semu dari semua stakeholder untuk semua aspek. Oke, okay. data sobat saya akan sampaikan juga bagaimana analitik ini berevolusi. Setelah tadi kita sampaikan tantangan-tantangannya, maka bagaimana sih analitik itu berevolusi dari waktu ke waktu, sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang ada di perusahaan tersebut. Sobat Tata, kita mulai dari tata engineer. Di bagian paling bawah, Sobat Tata bisa lihat, ini adalah data engineer. Seorang data engineer akan melakukan yang namanya automated data ingestion pipeline dan master table. Nah, setelah data terinjek di satu platform, let's say sobat data, mungkin di satu perusahaan menggunakan uh, hadoop, mungkin di satu perusahaan menggunakan teradata. Semua itu adalah platform. Nah, bagaimana data scientist akan menggunakan data yang sudah diinjek ke hadoop? ketera data untuk kebutuhan mereka. Nah, analytic evolution akan berevolusi dari, let's say, aktivitasnya yaitu standar report. Jadi, dia hanya akan menjawab apa yang telah terjadi, kapan terjadinya, dan standar report itu-itu aja. Nah, level selanjutnya dari sebuah analytic evolution akan lebih advance akan improve dalam hal atau kita sebut sebagai ad hoc report. Akan banyak point of view dari sebuah report, bukan hanya standar report itu-itu aja tapi akan banyak uh, dia bermain dengan misalkan berapa jumlahnya, berapa sering, di mana, itu akan pertanyaan-pertanyaan akan muncul, dan itu diperlukan yang namanya ad hoc, sifatnya tidak standar, sesuai dengan kebutuhan uh, sobat data di, di satu perusahaan. Nah, level ketiga yaitu query drill down. Artinya mereka akan melakukan uh, query lebih dalam. Apa sih sebenarnya yang, masalah yang terjadi di perusahaan? Mereka harus mencari root cause analysis. Nah, untuk itulah diperlukan query, query drill down activities dari uh, seorang data scientist. Level yang lebih tingginya lagi. Yaitu kita membuat alert. Kalau standar report sudah dibentuk, ad hoc sudah ada, dibuatlah alert. Oh, kalau misalkan revenue turun, muncul alert. Let's say lewat WhatsApp, lewat email, lewat multichannel Nah, semua aktivitas ini, semuanya bicara tentang data masa lalu. Semuanya bicara tentang data masa lalu. Makanya kita sebut sebagai descriptive analytics. Nah, level selanjutnya yang tadi saya sampaikan yaitu adalah predictive analytics. Jadi, di dalam predictive analytics ini, sobat data, khususnya data scientist, akan melakukan statistical analysis, akan melakukan forecasting, dan akan melakukan yang mana predictive modeling. Apa sih bedanya di antara tiga level ini? Nah, ketika kita bicara statistical analysis, seorang data scientist akan come up dengan analisis menggunakan statistical approach. Kenapa ini terjadi? Nah, tetapi mereka belum sampai pada tahap memforecast atau bahkan mempredik. Apa sih bedanya forecast atau predik? Forecast artinya teman-teman akan menggunakan tren data untuk memforecast masa depan. Berapa sih jumlah pelanggan yang akan berhenti berlangganan? Jumlah. 1 juta ribu, misalkan forecast oh, berapa jumlah sales bulan depan berdasarkan tren data sales beberapa bulan yang yang lalu. Nah, kalau prediction itu lebih tajam lagi, memprediksi apa orang-orang yang akan berhenti berlangganan, siapa orang-orang yang akan membeli offering kita, siapa orang-orang yang akan memberi produk kita. Itu adalah prediktif. Nah, cukup sampai di situ, belum? Data science team juga perlu melakukan action setelah mereka membuat predictive modeling. Makanya kita sebut sebagai prescriptive analytics. Di sini mereka akan melakukan optimization berdasarkan predictive modeling yang telah dibangun di level sebelumnya oleh data scientist. Nah, ini semua diperlukan solid team dari mulai data engineer, Data Scientist dan Machine Learning Engineer. Apa sih bedanya tiga role ini? Akan saya jawab di next uh, slide. Oke, okay. jadi ini adalah critical role yang harus disiapkan ketika kita yang ingin melakukan yang namanya Advanced Analytic Transformation. Diperlukan seorang data engineer, diperlukan juga seorang data scientist, dan juga diperlukan seorang machine learning engineer. Apa sih bedanya ketiga role ini? Nah, data engineer akan fokus terhadap data collection, data collection, data cleansing, data transform, and loading data ke platform yang Sobat Data punya di perusahaan. Mereka akan melakukan yang, yang namanya Automated Data Injection Pipeline. Nah, skill set yang diperlukan dari seorang data engineer pastinya mereka harus memiliki minimum adalah let's say SQL, Java, Scala, Python. Nah, data, science, data scientist itu berbeda job dengan data engineer. Data scientist akan lebih fokus terhadap analitik approach dengan menggunakan statistical uh, model. Kemudian yang terakhir, dia juga akan yang melakukan yang namanya industrialized machine learning model. Artinya, mereka harus bisa mengoperasionalkan model yang telah mereka bangun, bukan hanya develop. Develop itu satu hal, tapi challenge yang paling besar adalah how to industrialize machine learning model yang telah mereka bangun. Oleh sebab itu, dibutuhkan skill set yang tentunya agak berbeda dengan data engineer. Perbedaannya terkait dengan machine learning method. Mereka harus menguasai yang namanya linear regression, decision tree, random forest, deep learning, causal effect model, dan seterusnya. Jadi, seorang data scientist akan dibekali uh, uh, statistic approach untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, yang terakhir, critical role yang harus dibangun ketika satu industri atau satu perusahaan memutuskan untuk melakukan advanced analytic transformation adalah machine learning engineer. Bagaimana seorang machine learning engineer itu melakukan yang namanya model output consumption? Jadi semua model yang dibangun dari data scientist akan dikonsum oleh machine learning engineer untuk apa? Tentunya untuk melakukan yang namanya action berikutnya. Bisa jadi kontekstual marketing campaign, bisa jadi action-action lainnya untuk menjawab kebutuhan dari satu perusahaan. Nah, pastinya skill skillsetnya juga berbeda dengan data scientist. Mereka akan fokus, akan banyak di software engineering, walaupun mereka juga harus menguasai statistical approach juga similar, quite similar dengan data scientist, tapi mereka akan banyak melakukan... Uh, namanya Develop Software Engineer. Oke, okay, Sobat Rata, kita lanjut ke uh, uh, pembahasan berikutnya terkait dengan proses yang harus dilakukan untuk melakukan advanced analytic transformation. Jadi kita harus adopt yang namanya agile approach analytic uh, process. Ini sebuah proses yang mestinya harus berjalan mulus, smooth, di satu data science team, starting dari misalkan seorang bisnis, misal sales team atau marketing team, dia mempunyai permasalahan bisnis: sales mereka turun atau pembelian produk-produk satu perusahaan turun. Mereka akan diskusi, kenapa ini turun. Nah, seorang bisnis translator. Dia harus menjembatani, oh turun mungkin ada permasalahan ini. Nah, mereka harus come up dan diskusi juga dengan data science team. Mereka harus diskusi terkait dengan, oke, okay, kira-kira nanti data yang diperlukan kalau sales turun adalah A, B, C. Mereka melakukan uh, analisis visibility, datanya apa aja. Mereka melakukan scooping solution, oke. Okay. Dari data science team, mereka akan come up dengan solusi ABC yang bisa di-deliver oleh data science team. Mungkin ada solusi lain, tapi datanya bukan dari analytics team. Mungkin datanya dari business process team. Datanya dari produknya itu sendiri. Nah, Seorang business translator akan diskusi. Pertama, mereka akan diskusi dengan data engineer terkait dengan ketersediaan data. Apakah datanya sudah available? di platformnya, di hadup, di, di teradata misalkan. Kalau memang sudah ready, data scientist akan mengkonsum itu semua untuk membangun uh, modeling. Berdasarkan apa? Berdasarkan permasalahan bisnis yang ada di sales atau di marketing. Nah, ketika data scientist sudah membangun model, mereka akan come up dan diskusi lagi dengan bisnis, dengan sales, dengan marketing. Mereka sampaikan ini loh, Solution yang bisa uh, ditawarkan dengan menggunakan analytic approach ini satu proses yang end-to-end yang end dan looping, artinya tidak berhenti di satu titik, Dia akan bergerak terus, dan ini akan terus jalan seiring dengan uh, uh, perkembangan bisnis yang ada di satu perusahaan tertentu. Begitu, sobat Tata, kita lanjutkan terkait dengan bagaimana sih mengindustrialiskan advanced analitik. Tadi kita di presentasi sebelumnya kita sudah membahas analytics evolution. Kita sudah membahas proses-proses yang ada di advanced analytic transformation. Nah, bagaimana kemudian mengindustrialiskan advanced analitik yang ada di sana. Nah, begini sobat data. Ini contoh bisa jadi Sobat Data punya ideas yang lain, tapi ini yang telah kita lakukan di industri telekomunikasi. Jadi ketika seorang data engineer telah melakukan atau mengotomasikan semua master table, master table, mengotomasikan semua fitur-fitur yang telah dibangun oleh data scientist, maka data science data scientist akan melakukan yang namanya operationalize model. Selain mereka juga develop. Develop itu di tahap awal, operationalize itu setelah model itu terbentuk. Dengan cara apa mereka meng-operationalize, tentunya mereka akan melakukan yang namanya model evolution dan selection. Setiap waktu. Karena pastinya model itu akurasinya akan berubah seiring dengan perubahan customer behavior. Mereka terus melakukan yang namanya model retrain pipeline. Semuanya mereka lakukan untuk memastikan model yang telah mereka develop di tahap awal, itu berjalan sesuai dengan uh, goals yang akan dicapai oleh data science team. Oke, okay, sobat data. Dari data scientist, outputnya akan di... Consume oleh machine learning engineer dalam hal apa mengkonsumsi dalam hal seorang data engineer machine learning engineer akan mengotomasi semua repeatable routine present in most machine learning task jadi semua model yang telah dibangun dan dioperasionalkan oleh data scientist akan diotomat oleh machine learning engineer nah output dari mesin learning engineer akan diterima oleh let's say kalau marketing misalkan unit yang fokus ke contextual marketing campaign kalau di sales mungkin di sales teams atau mungkin di marketing di product team dan seterusnya at least semua model yang sudah dibangun bersama-sama dari data engineer, data scientist dan mesin learning engineer akan dikonsumsi oleh teman-teman bisnis Nah, Sobat Data, ini adalah end-to-end -end bagaimana seorang uh, data scientist itu melakukan yang namanya retrain dan scale up semua aktivitas yang ada di uh, pipeline nomor 2 tadi. Jadi, data scientist itu akan melakukan test and learn. Mereka create yang namanya ideation. Mereka create yang namanya... Uh, sebentar, saya tuh Mereka create yang namanya uh, feature generation. Berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan data yang available dari data engineer. Nah, kemudian mereka develop model. Untuk apa? Untuk memprediksi the best offer untuk spesifik produk, spesifik group of customer. Nah, aktivitas modeling ini ada tiga step yang harus dilalui oleh seorang data scientist. Mereka perlu melakukan yang namanya piloting. Jadi, mereka akan berangkat dari group of, a small group of customer, untuk membuat satu model. Kemudian mereka campaign. Setelah memang di campaign hasil yang bagus, barulah mereka akan melakukan scale up. Mereka akan apply ke size yang jauh lebih besar dari apa yang mereka buat di tahap piloting. Nah, ketika modeling terbangun, scale-up sudah jadi, maka yang terakhir adalah productionalization, industrialization. Semua model yang telah terbentuk, telah teruji dari tiga step ini, dari pilot, retraining, scale-up, maka tahap terakhir adalah industrialize. Memproduksionalizkan model-model dengan menggunakan 100% potensial size yang bisa mereka touch oke okay. itu paparan saya terkait dengan how we can industrialize advanced analytics in telco industry thank you, saya kembalikan ke Mas Ari, monggo Mas Ari Oke, okay, terima kasih Pak Umar atas materinya. Sangat insightful ya, luar biasa. Kalau saya boleh rangkum dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Umar, itu ada lima ide utama ya. Yang pertama tadi disampaikan bahwa analytics is not only about science, it is also about art. Ya. Kemudian yang kedua ada tipe-tipe analitik ya, mulai dari deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Kalau deskriptif itu menitik beratkan pada pembuatan insight yang bermanfaat untuk strategi bisnis dari uh, historical data. Kemudian prediktif analitik itu memberikan arahan ya, untuk melakukan prediksi berdasarkan uh, model statistika atau machine learning yang dibuat. Sedangkan untuk preskriptif itu memberikan nilai tambah model prediktif untuk mengoptimasi keadaan proses bisnis saat ini. Yang ketiga adalah hal yang sangat challenging untuk mentransformasikan proses analitik sebuah enterprise ya, Pak ya. Jadi kenapa katanya butuh investasi yang besar, banyak pemangku kepentingan, kompetensi dan pekerjaan baru yang kompleks, butuh rencana yang agile, kemudian pola pikir yang mestinya radikal ya Pak Umar. Kemudian yang keempat, disebutkan pula peranan yang penting dalam tim data itu ada tiga ya tadi. Pak Umar ada data engineer, data scientist, ML engineer, dan masing-masing punya role yang spesifik. Dan yang terakhir ya, nggak kalah pentingnya, tadi dijelaskan oleh Pak Umar bahwa end-to-end -end modeling proses itu dimulai dari data engineering, kemudian data science lalu machine learning engineer khusus untuk data science sendiri itu ada proses piloting atau test and learn retraining atau modeling dan scaling up atau productionizing oke okay. sekarang sepertinya kami udah mulai dapat pertanyaan nih saya cek dulu pertanyaannya dari beberapa orang nih hmm Oke, okay, saya pilih-pilih dulu ya Pak Umar. Hmm, menarik nih. Oke, okay, pertanyaan pertama, Pak Umar, dari Muhammad Raihan. Apakah penggunaan auto ml cukup lumrah pula dalam advance analytics? Pak Umar mungkin familiar ya dengan AutoML, Pak. Oh, ya. Pak Umar dijawab. Uh, penggunaan AutoML di uh, dunia analitik Suaranya oke okay ya? Oke okay banget pak, okay. jernih, merdu meredup. Okay. <laughs> uh, seperti kok ada ada apa? Uh, echo di sini? Oke okay. ada echo. Okay. Saya memastikan aja. Oke, okay, jadi auto ML itu memang lumrah dipakai di dunia uh, mesin learning, terutama mesin learning engineer. Lumrah karena apa? Pastinya uh, teman-teman mesin learning engineer butuh untuk mengoperasionalkan semua model yang memang telah terbentuk dari data saintis. Jadi memang sangat murah sekali uh, auto ML itu uh, uh, dilakukan oleh seorang machine learning engineer. Oke, jadi memang digunakan Pak Iyah, terutama di industri telekomunikasi juga demikian. Karena betul, mempercepat betul. ya Pak Umar. Iya, betul. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Muhammad Rehan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Umar. Dari Mas Hanif. Ada dua pertanyaan di sini. Tapi yang pertama itu tadi kan ada tiga ya Pak Umar, deskriptif, analitik, prediktif, sama preskriptif. Yang ditanyakan sama Mas Hanif ini, apa sih hal yang mendasar yang membedakan antara prediktif analytics dan preskriptif? Ya, itu nomor satu Pak Umar. Boleh nanti dijawab. Yang kedua itu kenapa statistical analysis masuk ke dalam prediktif analytics? Ya. Nah, ini sebenarnya apa opini mungkin ya yang nomor dua. Monggo, Pak Umar? Kalau nomor satu, pertanyaan nomor satu, apa sih yang membedakan mendasar antara prediktif analitik dengan preskriptif analitik? Kalau prediktif analitik, pastinya seorang data scientist hanya akan mempredik satu target tertentu, let's say, dia akan beli atau tidak beli 01 binary tapi berarti berhenti sampai situ. Tidak ada action, tidak ada bagaimana me leverage, me utilize model yang telah terbentuk. Nah, prescriptive analitik inilah yang diperlukan how to leverage model that already developed. Nah, prescriptive analytics inilah sangat diperlukan sense of business-nya. Jadi dia juga akan diskusi dengan business owner. Let's say Perspektif analitiknya sudah jadi. Saya akan memprediksi orang-orang yang akan berlangganan itu. prediktif selesai, tapi apakah itu memberikan benefit buat perusahaan? Bisa iya, bisa enggak. Kalau tidak ada preskriptifnya, maka enggak. Tapi kalau ada action, oke, okay, orang yang akan berhenti berlangganan, maka akan kita tawarkan produk atau offer yang agresif buat mereka maka preskritifnya ini akan jalan. Tentunya, preskritif ini nggak bisa berdiri sendiri seorang data scientist, diperlukan sense of business dari uh, unit terkait, misalkan produk, sales team. Nah, oleh sebab itulah, preskritif itu bisa dikatakan leveraging dari preskritif okay. Yang kedua, terkait dengan statistik analytics. Kenapa? statistik lanjut masuk predictive modeling, benar yang dikatakan Mas Hari, itu opini bisa masuk ke prediksi, bisa juga masuk ke deskriptif, tapi beberapa, ada beberapa literatur lah, kayak Abu Syafi'i, Sharfiing, dan sebagainya, sama lah, tapi kayak kalau saya opini saya, statistik itu lebih lebih masuknya ke prediktif, walaupun memang statistik itu juga bisa ha menggambarkan hanya untuk deskriptif doang, gitu. Jadi uh, bagi bagi saya ini uh, tidak penting, yang penting di sana ada statistik analisis. Oke. Okay. Okay. Oke, oh. oh. hey, Pak Umar. Analik. Kalau artik kan, artik saya sendiri merasa statistik itu kan lebih lebih luas lingkupnya, ya enggak Pak Umar? Kalau mungkin bisa di apa? Betul. Bisa direnungkan kembali. <laughs> Oke, okay. lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Umar banyak nih ada ratusan pertanyaan pilih lagi um, ini. Ini menarik nih Pak Umar nih, selanjutnya dari Mas Haidir. Ini terkait dengan lingkup internal perusahaan, ya, di dalam Telkomsel. Kan, kadang kalau misalkan terkait tantangan transformasi yang disampaikan tadi di awal, bagaimana di Telkomsel itu bisa saling meyakinkan gitu antar unit atau stakeholder dalam Telkomsel untuk saling transparan gitu, atau membuka data di dalam Telkomsel sendiri masing-masing unit. Itu gimana, Pak? Ya, caranya itu apakah? Ini. Apakah oke okay atau enggak di, disampaikan? Silahkan loh, Pak Umar. Ini, ini, ini menarik pertanyaannya, sangat menarik. Karena saya yakin, di satu perusahaan tidak semua unit itu dalam tanda kutip mau dalam tanda kutip, mau saling sharing. Itu kata kuncinya, saling sharing. Nah, Alhamdulillah di Telkomsel dengan adanya namanya Advanced Analytic Transformation, kita sudah aware data itu tidak milik pribadi. Data itu bukan milik satu unit. Data itu milik perusahaan, milik telkomsel. Nah, ketika kita sudah faham mindset kita sudah dibentuk, oh ini data ini milik perusahaan harus dijaga dan harus kita kembangkan dengan memasukkan variabel-variabel dari unit-unit yang lain. Misalkan ketika bikin modeling, ketika awalnya kita belum ada mindset untuk saling sharing, maka kita akan hanya menggunakan data yang ada di unit kita doang. Let's say, di marketing, ya fokus dengan menggunakan data domain marketing, tanpa melihat data domain network. Nah, ketika kita sudah saling sharing, kita bisa menggunakan data domain network juga. Untuk apa? Untuk mengimprove model yang kita bangun. Nah, ini pun akan terjadi di industri yang lain, saya pikir, misalkan industri manufaktur, industri-industri yang lain juga saya, at least harus ada, satu yang saya sebut tadi, radical change of mindset. Bahwasanya data itu bukan milik unit tertentu, data itu milik perusahaan dan harus dikembangkan semaksimal mungkin untuk apa? Untuk meningkatkan customer experience, untuk menjawab tantangan bisnis itu, Mas Ari. Oke, luar biasa ya. Jadi, memang mindsetnya udah satu. Ya kalau misalkan ada yang butuh, ya saling membantu begitu ya di dalam lingkungan. Betul, perusahaan. keren banget nih pak umar lanjut nih dari mas ahmad shohibusu toni nah, ini lebih teknis pak pertanyaannya pak ya ngomongin terkait dengan batch sama streaming ya uh, izin bertanya untuk pipeline atau alur yang dijelaskan tadi sudah sangat jelas ya terima kasih pak umar namun yang saya pahami itu diaplikasikan pada data batch atau batch processing saya kurang jelas yang slide yang mana mungkin nanti pak umar juga bisa jelaskan yang ingin saya tanyakan gimana jika data yang dibutuhkan adalah data stream atau data yang ngalir terus gitu ya terus apakah alurnya berubah pak? Menarik. Menarik. Jadi gini, eh uh, streaming data itu mungkin bisa dikatakan near real time atau real time update lah bisa dikatakan seperti itu. Memang yang tadi saya sampaikan mostly itu dalam tanda kutip itu lebih ke batch, hmm. lebih ke batch. Tapi ketika Uh, pertanyaannya, apakah akan berubah alurnya ketika yang dimasukkan adalah streaming? Yes, pastinya akan berubah. Tapi saya yakin, streaming itu streaming itu diperlukan ketika sudah rasionalize. Hmm. Sementara batch itu diperlukan ketika develop model dengan pilot atau uh, size yang kecil nah ketika memang sudah di develop dengan piloting size yang kecil bolehlah streaming itu masuk tapi tantangannya streaming itu satu dengan size yang besar pasti dibutuhkan yes. infrastruktur yang joss dibutuhkan biaya yang tinggi kalau kalau kita menghandle uh, datanya kecil it's okay dengan streaming tapi kalau datanya gede hati-hati saya hanya pesan hati-hati pastikan infrastruktur yang ada di perusahaan teman-teman bisa -teman, sebatas mumpuni untuk melakukan itu jangan sampai jangan sampai jika teman-teman buat satu apa skema streaming ternyata infrastrukturnya tidak mumpuni apa yang terjadi justru nanti kolaps seperti itu sobat Tata. oke okay, menarik mas ini follow up question saya pak Umar ya yang disebut streaming yang besar itu Satuannya apa Pak ya? Berapa request per detik atau apa? Dan kira-kira yang besar itu berapa sih angkanya Pak? Itu depend on inilah, akses dari uh, teman-teman. Yang penting gini, yang penting bahwasanya uh, streaming itu definisinya bisa near real time. Masalahnya di exact number-nya berapa second dan seterusnya, saya pikir itu uh, lebih ke arah uh, teman-teman teknis IT lah yang menjawab itu. Tapi at least gini, streaming itu penting. Untuk untuk apa? Untuk model-model yang sudah mature. Untuk model-model yang memang sudah developed. Hmm, I Oke. Okay. Yang penting real-time-nya atau near real-time-nya itu ya Pak yang bukan yes. angkanya ya. Oke. Okay. Menarik Pak. Lanjut, Pak. Ini pertanyaan yang bisa dijawab dengan singkat sebenarnya. Tapi perlu diketahui juga ya nanti kalau ada teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang mau jadi data engineer atau data scientist, tugasnya apa sih sebenarnya? Oke. Okay. Dari Mas Alfianto Kondolele. Oke. Okay. Untuk tahapan data cleansing, apakah dilakukan oleh data engineer atau data scientist? Ya, Pak Umar. menarik menarik juga. <laughs> jadi gini, Pak Uh, sebenarnya pekerjaan ini bukan hitam putih, artinya maksud saya bukan hitam putih itu tidak ada kaplingan coupling-an oh, ini kapling A1, A2, ini panasannya, enggak, karena apa yang dilakukan data engineer bisa juga dilakukan oleh data scientist, terkhusus tadi masalah cleansing, kalau cleansing yang sifatnya enggak ya, nggak major sifatnya masih bisa dihandle kecil, kecil sama data saintis itu pun akan dilakukan oleh data saintis tapi ketika itu impactnya besar cleansingnya oh cleansingnya itu berimpact terhadap seluruh oh, database yang dihandle oleh data engineer maka itu pekerjaan data engineer maksud saya data cleansing itu kayak misalkan diagram venn mungkin ada irisan antara data engineer dan data saintis begitu pula Antara data scientist dan machine learning engineer. Itu ada ikannya Ilisannya apa? Bikin model. Nah, mungkin uh, sobat data, mungkin saya perlu tambahkan juga Mas Ari. Di beberapa company, nyebut data scientist itu machine learning engineer. Hmm. Machine learning engineer sama dengan data scientist. Itu di beberapa company. Hmm. Karena ini masalah apa sih ya? Uh, masalah title aja. Masalah title terkait data, Science team. Tapi uh, kami di Telkomsel sudah memisahkan hmm. antara data scientist dengan machine learning engineer, karena ada perbedaan yang signifikan di sana. Beberapa literatur juga agak dalam ya, tanda kutip ngomongin machine learning engineer. Eh, machine learning engineer adalah data scientist, data scientist adalah machine learning engineer. Tapi kali ini di Telkomsel kita pisahkan. I see. yang lebih melakukan scaling itu berarti machine learning engineer. Machine guys, learning engineer Pak. Pak. Okay. Mantap. Oke, okay, ini masih ada kaitannya juga pertanyaan selanjutnya, Pak Umar. Pertanyaan ini berkaitan dengan bisnis translator ya, terkait itu. Selamat malam, Pak. Ini pertanyaan dari Regita Fakhri. Saya ingin bertanya, jika ada permasalahan bisnis khususnya dari <guruh> Mohon maaf Mas Hus. Ah, Oke, okay. um, saya ulangi lagi ya Pak. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya, jika ada permasalahan bisnis, alurnya dari bisnis translator mencari tahu data apa saja yang dibutuhkan, lalu data engineer mempersiapkan data untuk diolah oleh data scientist. Jika saat pembuatan model oleh data scientist dirasa butuh variable, Ya, maksudnya feature atau atribut gitu ya, Pak ya. Yang lain dari variabel yang sudah disediakan oleh data engineer ya. apakah harus diskusi dulu sama tim bisnis atau dapat langsung minta ke data engineer? Ya, ini masalah SOP. Monggo, ini opini Pak Umar. Ini opini juga menarik ini. Jadi ada dua approach sih. Ada dua approach. Approach yang engage bisnis dari mulai uh, proses dari awal. Ada juga yang approach dia lebih sedikit mandiri. Kalau saya di Telkomsel lebih condong approach untuk menggunakan kita inggris dari awal teman-teman produk, teman-teman bisnis. Kenapa? Hmm. Karena mereka yang punya permasalahan. Data scientist akan Masih. membantu teman-teman uh, bisnis menyelesaikan menyelesaikan masalah. Nah, terkait dengan variabel atau fitur. Misalkan di data engineer belum ready sekarang, belum ada. Tapi dirasa oleh oleh data scientist, oleh bisnis oh, ini, bisnis translator ini penting ini. Nah, dua approach bisa langsung di situ, toh namanya building modeling itu, namanya iterasi. Oh ternyata saya pikir variabel atau fitur ini signifikan, ternyata saya dimasukkan nggak? Ya, sudah, nggak perlu ngotot gitu. Nah tapi ada juga approach yang kedua, kita engage bisnis juga dari awal. Eh bisnis ini relevan nggak sih kalau kita masukkan ini? Menurut mereka oh relevan, karena ini fitur atau variabel yang biasa dipakai. Oleh mereka sebagai kimetrik pengukuran uh, performance, mereka bisa jadi uh, uh, signifikan. Oke, okay, masukinlah sama data scientist, dan bagi seorang data scientist itu, ketika masukin variabel, blankan dulu aja pikirannya, hmm. karena yang melakukan itu adalah komputer, metodologi, hmm. algoritma. Jangan kita berargumen, "Oh, ini yakin, ini variabel, ini yang signifikan," belum tentu. Jangan awalnya kita udahlah masukkan dulu nanti ketua ketahuan di sana sep value-nya mana yang signifikan korelasinya positif atau negatif semuanya akan muncul. Oke okay. menarik ya. Yang pasti bisnis selalu dilibatkan kalau bisa ada regular meeting begitu ya Pak. Betul. Lebih ada, ada test and learn. Yang uh -huh. lebih nampol nanti hasil modelnya <laughs> <laughs> Siap. Oke. Okay. Lanjut ini, ini pertanyaan masih terkait dengan machine learning supaya ada kaitannya Pak Umar. Boleh enggak sih kira-kira di-sharingkan use case-use case atau penyelesaian apa saja yang sudah dilakukan di industri, ya terutama telekomunikasi ya, dengan pendekatan berbasis machine learning, Pak Umar? Oke, okay. kalau bicara use case mungkin yang, mungkin ini use case aman lah, aku pikir. Dan ini saya pikir di beberapa jurnal, di beberapa artikel juga sering ditampilkan. Mm -hmm. Saya misalkan ngomongin chen, chen itu berhenti berlangganan, mm -hmm. itu kan uh, permasalahan bisnis yang ya dari tahun ke tahun itu pasti akan muncul. Kenapa sih mm -hmm. orang ini berhenti berlangganan dengan kita? Itu kan bisnis mm -hmm. uh, problemnya itu, problem statementnya itu. Kenapa sih? Bagaimana sih kita menteri mereka supaya mereka nggak chen? Nah. Mm -hmm. Data scientist akan come up dengan churn prediction. Oke, okay. mereka membuat churn modeling dengan menggunakan lesse SGU, logistic segregation, random forest, atau apapun e, algoritma yang, yang yang dimiliki oleh data scientist setelah variabelnya tentunya ready oleh data engineer. Nah, konteks si mesin engineering adalah mereka akan mengoperasionalkan, mengindustrializakan Ketika model telah operasional Karena ketika bikin model, pasti mereka akan come up dengan pilot kecil dulu, hmm. tes, Oh di campaign Orang yang akan cenderung dipredik Dipredik ada 100 orang yang akan berhenti penanggaran Oke okay, kita campaign, kita tawarin produk Test and produk A, B, C Oh ternyata produk B yang bagus Nah, ketika tahu kita produk B yang bagus Scale up lah, the size yang lebih besar. Ketika scale up ini, dengan kemampuan dia melakukan otomasinya, dia diperlukan di sana. Itu Mas Oke, okay. jadi memang apa? salah satu yang sering, ya, use case-use case yang terus-terusan ada itu churn prediction ya. Cuman nanti feature feature pasti beda-beda dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Bahkan kemungkinan Ketika pandemi ini pasti beda sama sebelum pandemi. Benar nggak, Pak Omar? Betul. <laughs> gitu ya. Signifikansinya ya. juga berubah-berubah gitu. Pasti. Nah. Ya, Oke, okay. harus adaptif ini berarti. Oke, okay. ini menyimpang sedikit Pak Omar terkait visualisasi. Tadi kan disampaikan di awal ada science sama art, Mas. Nah, saya yakin artnya ya mungkin di bagian visual ini ya. Nah Dari Mbak, Mbak atau Mas mungkin, dari saudara Misna Afriani, Pak mau nanya tentang visualisasi data untuk membuat sebuah summary itu masuk ke bagian mana ya Pak? Oh, jadi mungkin ini kan dari tadi ngomong tentang modeling ya uh, kalau misalkan visualisasi data itu sebenarnya masuk di kerjaannya siapa sih Pak? Oke, okay. nih Mas Ari, uh, data. kalau ngomongin visual data, visual data itu ada dua sebenarnya hmm. Bagaimana memvisualkan dalam konteks bikin uh, grafik, bikin chart. Sama yang kedua, bagaimana menginterpretasikan dari data yang sudah divisualkan. Hmm. Membikin storytelling, membikin narasi. Nah, siapa yang mengerjakan ini, ini juga opini. Bisa dilakukan oleh data saintis, bisa juga dilakukan oleh translator, karena apa ujung dari sebuah modeling itu data scientist sebelum production sebelum production, jadi kalau memang data scientist ini sudah apa namanya experience-nya sangat lama, dia punya bisnis knowledge, bisnis understanding yang bagus, dia bisa melakukan yang namanya data visualization dan data interpretation penting ini Kenapa saya lihat data interpretation penting Karena bisa jadi Satu orang itu melihat Data itu dari angle kanan Seorang data scientist melihatnya dari angle kiri dan atas Nah itu penting Sehingga Data visualisasi pun Bisa dilakukan oleh data scientist Atau business translator Oke okay. Itu opini, bisnis translator itu Pasti akan biasanya dia akan narasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Narasinya akan lebih mulus karena mereka tahu permasalahan bisnis yang sedang dihadapi. Itu Mas Ari. Oke, okay. baik Pak. Jadi bisa aja DS atau business translator ya, Pak yes. ya. Oke, okay. noted. Nah, ini ada pertanyaan dari adik mahasiswa nih, namanya Darwindra Um, saya mau tanya, Kak, di tempat Pak Umar kerja, sebagai seorang data scientist, itu permasalahan atau teknologi atau keilmuan apa sih yang kurang dan belum maksimal dalam membantu pekerjaan Bapak? Ya, sebagai data scientist lead, tentunya. Wah, ini kayaknya mau ngelamar di Telkomsel. Terus dia siap-siap, kira-kira skillnya apa nih <laughs> yang, yang yang bisa membantu? Gitu, secara signifikan bantu Pak Umar. Banyak, okay. Pak. Oke okay, Mas Ari, uh, Sobat Data, jadi tadi uh, di presentasi saya, saya sampaikan pasti capability-nya dua, science and art. Art-nya itu pasti bis understanding-nya, human-nya, science-nya itu pasti satu, statistical approach. Teman-teman pasti dikutu, uh, data saya di situ dituntut untuk mengetahui algoritma apa aja yang pas untuk menjawab permasalahan bisnis tertentu. Belum tentu eh uh, kmeans itu cocok untuk ngejawab yang namanya trend prediction. Belum tentu pakai sgboost, bisa jadi pakai logistic regression. Nah, algoritma-algoritma ini harus diketahui oleh seorang data scientist. Nah, yang terakhir, ini minimum requirement. Minimum sekali seorang data scientist itu harus mengetahui namanya SQL dan data management. Itu minimum sekali dan ketika saya melakukan rekrutasi pun di Telkomsel, minimum requirement itu yang akan saya ujikan. Jadi, saya sangat jarang menginterview kandidat data scientist itu hanya dengan interview seperti ini, jarang. Sangat jarang. Saya pasti akan melakukan cross-check technical capabilities. Dengan, dengan apa? Menguji kemampuan database manajemennya, menguji kemampuan SQL uh, atau codingnya coding di Python misalnya sekarang yang lagi happening Python Lima uh, tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu R, tapi sekarang sepertinya R sudah banyak ditinggalkan, sekarang lagi banyak orang suka pakai Python seperti itu, jadi minimum panel itu SQL, database manajemen, dan business achievement oke, okay. noted pak udah dijelaskan tadi ya mas Darwin mudah-mudahan Sukses nanti jika ingin masuk ke Telkomsel persiapkan tiga hal itu ya, SQL, Statistik, sama Business Understanding ya. <laughs> Oke, lanjut ke Ilham Rizkia. Nah ini ngomongin, bukan masalah pribadi ya ini Pak ya, <laughs> tapi apa masalah terbesar yang pernah Pak Umar lalui sebagai data scientist lead, ya? lalu solusinya gimana? <laughs> menarik nih, menarik. Yang R yang paling besar di data scientist itu satu, bagaimana mengoperasionalkan model yang sudah ada. Jadi ketika model itu gampang teman-teman, sobat data. Dengan pilot misalkan size kecil itu ringan. Teman-teman sobat data bisa melakukan berbagai uh, iterasi dengan berbagai algoritma. Tapi PR-nya, bagaimana memaintain existing model dan mengoperasionalkan itu dibutuhkan yang namanya, kalau bahasa uh, ininya, saya itu istiqomah. Mm -hmm. Istiqomah ini yang diperlukan untuk melakukan operasionalisasi model yang sudah ada, karena operasionalisasi model itu ada dua hal yang harus dicek: satu, apakah akurasinya itu masih masih bagus seperti pada tahap development? Harus dicek. Satu. Kedua, apakah fitur-fitur yang sekarang masih relevan? Apakah ada additional fitur yang perlu ditambahkan? Sehingga perlu dicuning Nah, PR-nya banyak sekali di sana. Justru tantangan terbesar bagi saya, seorang data science lead, auto-operational existing model yang kita punya. Oke. Okay. Benar sih ya Pak ya. Bikin modal bisa copy paste dari github, eh github dari, <ganti> dari mana, dari internet lah ya banyak bisa cari gitu ya dengan data yang tersedia oleh data engineer gitu. Tapi setelah itu so <ganti> gitu ya, <ganti> itu yang jadi soal benar. Seru-seru. Oke Pak, um, ada satu pertanyaan terakhir dari teman-teman uh, tapi nanti saya ada satu follow up question uh, tersendiri. Uh, mau tanya, mungkin ini singkat saja Pak Umar, dijawab, untuk pembuatan API ML model, tadi kan nyambung-nyambung ya, terkait deployment modeling gitu, itu kerjaannya ML engineer atau data engineer, Pak Umar? Ini juga opini sih. Opini, bisa data engineer, bisa engineering engineer. Mm -hmm. Bisa dua-duanya. Dua Tapi yang jelas ya. sebenarnya dikerja kalau data scientist. Oke. Okay. Karena gini, teman-teman sahabat data, yang tadi saya sampaikan data science Tim itu enggak punya kaplingan masing-masing. Semuanya ada insan. Ada diagram Yang penting kesolidan tim aja. Oke. Okay. Solidan tim itu diperlukan untuk menjawab tantangan bisnis. Oke. Okay. Oke okay, kalau gitu saya ada follow up question nih Pak Omar. Gimana sih Pak cara menjaga tim itu solid? Tim data science kan isinya orang-orang pinter Pak ya bener nggak? <laughs> nah, <betul>. Analitik semua. <laughs> Jarang lah ya yang ngomongnya tentang angka 0101 atau mungkin bercandaannya terkait dengan model statistik. Gitu. <laughs> Signifikan enggak kamu gitu ya hubungannya gitu sama dia. Gitu. Nah itu gimana Pak cara menjaga agar nah, tim data gitu. science itu solid? Memang memang beda ya kata Saya amatin ya selama puluhan tahun, saya ada 16 tahun di, di berkecimpung di dunia data. Orang-orang yang bermain data itu orang-orang yang Hampir 80 persen itu introvert tim banget. Hmm, okay. Beda ketika teman-teman ngobrol sama orang-orang marketing. Wah ekstrovert serius gitu kan. Uh, Treatmentnya menjadi beda. Harus personalize. Uh, nah manajemennya pun pasti beda. Dan saya adalah meniti karir di telkomsel itu dari nol. Uh -huh. Dari memang platform big data itu belum ada dan tidak semuanya itu kuat di sana. Ada yang sudah melipir, pindah kemana, gitu. Nah, untuk memaintain atau memberikan spirit buat tim data science memang ada trikinya Nah, mungkin tidak bisa sampaikan 100% di sini tapi ada trik yang ingin saya sampaikan. Pertama luangkan waktu untuk apa ya, saling guyon luangkan waktu untuk guyon. Berhubung ini WFH, jadi memang guyonnya itu agak susah. Jadi memancingnya di WhatsApp atau di platform ah. yang lain. Ya, fasilah uh, artikel-artikel lucu-lucu gitu, untuk guyon. <tuh> <tuh> Kalau di kantor waktu belum WFH from home itu enak. Kita bisa ya sesekali kita makan bareng gitu kan. Kita ngobrol. Bisa Samsung, Pak ya langsung, nah, nah, itu Mas Ari tau lah kita, gitu. lol banget nah, kali, emang tantangan banget di ketika WFA saya mau melakukan itu agak susah itu yang bisa kita lakukan di guyonan lah di, di platform yang kita punya sama, ada yang menarik waktu kita handle project gitu. kita punya yang namanya virtual dinner hmm. Hmm. tapi memang agak beda memang rasanya sebenarnya ini ingin makan bareng kayak kita kerja offline tapi virtual, rasanya beda. Tapi coba kita lakukan itu juga untuk me memberikan spirit kepada data science game. Bahkan di kita itu ada kayak games juga. Gamers, jadi misalkan uangkan waktu untuk main game bareng. Itu ada juga. Ya, oh. uh, pinter-pinternya teman-teman untuk memanage uh, uh, spirit dari uh, data scientist kita. Gitu sih. Oh. Oke, okay. jadi kalau tadi dibilang sama Pak Umar bahwa 80 persen professional data itu introvert, Pak Umar ini masuk yang 20 persen begitu Pak ya? <laughs> Oke, okay, baik. Oke, okay, uh, sepertinya itu Pak pertanyaan-pertanyaannya sudah masuk. Mungkin ada yang belum sempat kejawab, mohon maaf karena waktunya juga sudah mau habis. Ya, Jadi kita akan rangkum ya, reaktusi kami. Yang pertama itu penggunaan auto ML sudah sangat lumrah, ya. kemudian data fish dilakukan oleh siapa? Bisa oleh data scientist atau business translator, kemudian skill-skill apa saja yang sangat membantu Pak Umar nanti jika akan apa, menjadi bagian dari timnya Pak Umar, ya mesti tahu business understanding, statistical approach, kemudian SQL ya sebagai dasar dan juga data management tentunya. Lalu, tantangan terbesar dari data science lead itu adalah gimana sih caranya mengoperasionalisasi model, karena itu sangat challenging karena butuh istiqomah tadi yang disampaikan Pak Umar. Dan yang terakhir, gimana caranya supaya tim tetap solid, terutama tim data yang sering-sering guyon, sering-sering umur, atau ada kebersamaan ya dalam satu uh, tim. Oke, okay. terima kasih banyak, Pak Umar, atas sharingnya juga terima kasih kepada teman-teman yang malam ini mengikuti sesi TalksOn hingga selesai ya jangan lupa untuk follow dan visit akun instagram kami at ikra_id dan at kelas underscore ikra serta follow juga akun ig-nya telkomsel ya yaitu at telkomsel dan at live minggu depan ya masih hari kamis juga kami akan kembali hadir di sesi TalksOn baik by kelas data ikra dan telkomsel dengan judul Talks on ke-28, ya, judulnya Leveraging Causal Effect atau Uplift Model to Maximize Business Impact from Personalize. Jadi ini salah satu model yang tadi sedikit disinggung oleh Pak Umar ya, yang Betul, menggali, ya benar ya, yang menggali gimana causal effect model berproses, A/B testing dilakukan, dan optimasi personalize campaign di Telkomsel. Masih dibawakan oleh Pak Umar Fudin. Dengan moderator Fajar Zaman atau CEO dari Ikra. Langsung daftar di Goers dan ini gratis dengan klik link yang ada di bio Instagram at ikra. Oke, saya ada satu pantun yang sudah saya persiapkan tadi. ya Apa sih yang tidak bisa dicari lewat ponsel? Gak ada ya? Cakep gitu ya. Semua ada, mulai dari musik, makanan, dan teman-teman. Terima kasih sudah join di TalksOn, Ikrah, dan Telkomsel. Sampai jumpa lagi minggu depan, penggiat data yang budiman. Saya Ari Kuncoro, Pak Umar, dan segenap tim Ikrah yang bertugas pamit undur diri. Good evening, see you at the next TalksOn. Terima kasih, bye. Thank you, bye. Thank you. Bye. Thank you.